Pertama kali kita ketemu, kita tahu nah, <laughs> Kita kenalan itu Di Promenuasa Kamu oh, pasangan ku ga Apa status? Nah, di enggak, berangkat dulu Hah? Berangkat dulu Mau berangkat kemana? Oh iya, ke Manga, mau mana Terus Mau kemana bukondangan gitu ya Terus aku jawab ga sih lupa? aku jawab apa sih kondangan eh, walaiannya hondangan huh? wae ngulung ngulung kapan ngundangnya terus ada kamu pak ayo atuh ayo kemana ayo atuh ayo Pak. ayo atuh ayo kemana ke, ke, ke pelaminya terus dia bilang tuh gini gas clean okay. <guruh> Gaskin ya? eh, eh, <tuk> gitu kan saya Yang apa? Eh, tonggernya Bising Nyaan Aku mah gitu Ya, kenal, no cik tau, Tapi lama nih aku kan lagi di ujaran Lama <tuk> Gaskin, <tuk> Kamu jauh. Serius, serius. Ah, udah, itu teh, Dalam lama-lama gitu, lama -lama tiba-tiba gitu. aku Telepon, ya, Bu <tuh> Riri. <Nelfon. tuh> nah, susah memang. Kenapa nelfon. pengen nikah muda? <tuh> Kenapa kamu pengen ini? Tidak punya? Padahal kamu masih muda. Tapi gitu. selama saya pengen aja, gitu. pengen aja karena gak ayah sih, kamu diam aja ih serius ini aku jawab gitu kan gak tau apa, serius terus aku kayak bilang gini karena harus suruh sama si mama oh iya, harus suruh si mama buat cepat nikah nih ya? itu sama sih itu sama sih, kita harus cepat cepat, -cepat suruh nikah ini tapi ya. hey, aku mah udah udah tua, jadi harus cepat nikah gitu aku penasarannya enggak, ya, emang aku penasarannya kamu ngapa harus cepet-cepet gitu? Dan, ya. karena kalian masih muda. nggak gitu, capek. nggak boleh ya bisa oh, aku ya. ke Garut gitu. aku, ya. bisa aku cepet ke Garut. udah gitu deh. gaskan? aku deh, bolehin ke Garut sih. <laughs> ah boleh? bolehin ke Garut. Oh, udah gitu udah selang Untuk berapa? katamu teh ketemu sama Nah, itu deh satu temannya sama orang keluarga. Eh lagi ya? Selang berapa hari ya? dari situ? 2 hari. Dua hari ya? Selang ke Garut? Aku KW Garut ya? Ya hati-hati. <guluh> <Dia melalui> Gimbal gitu. <guluh> eh pertama bukan itu dulu dong. Pertama bukan itu dulu. DM dulu, DMan dulu kita di Instagram. Hmm. Hmm. Kamu yang DM. Hmm. Aku tahu dalam punya. Boleh minta. Boleh minta videonya, iya. gitu kan? Terus kamu jawab. Lama banget. Lama banget ya. itu ya. Tahu-tahu, ngirim video ya? Lalu, oh, yang ngirim. Uh, oh, ya ngirim video tuh WhatsApp. Terus, uh, oh. Ya, ini sama Arabiana, ya kan? Enggak, okay. ini video lengkap. Ini video, video lagi, ada di nih. Video, bilang foto oh, lengkap. Oh iya, om, oh, om. Iya. oh, makasih ya, Om. Oh, kok, oh, om, om? Ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Arabiana Oh iya, iya makasih ya apa nopal gitu? nggak ya, makasih adek ya, oh ya makasih adek mudah banget ya aku bilang adek nah terus udah gitu deh nah lanjut ke yang tadinya pas aku ke garut berber berber berber -be -be -be -be -be -be. di mana tuh ini depan depan man man apa namanya? Cipura Cipura Cipura man satu bergerak satu bergerak ya udah aku udah di depan nungguin nah, aku pakai helm kan untuk dia ya, nggak kelihatan aku gantengnya gitu, gitu nah udah gitu ya udah gitu teh ajak keluaran kopi-kopi kan enggak aku teh nanya dulu mau ke satu nggak ada ya gitu kan langsung aja ke tempat maksudnya naik weh naik motor yang gede Empat motiv? Ya. Kamu serius? enggak nah, enggak, enggak gitu loh Bahasa-bahasa dulu kan? Iya, kan kita awalnya mau ya, jadi partner Oh, partner di salah satu mm -hmm. media Aku disuruh tes dulu, itu voice over Oh iya, iya Misalnya bila bikin VO gitu kan, bikin voice over jadi bisa, oh gimana? Nah, iya, iya, iya, iya <laughs> kalau mau, kalau ini udah hmm. udah gitu bahasa-bahasa eh. gitu. Hmm. gitu deh. Ini, ya, oh, iya. aja, Jadi salting kalau berdua, kalau ada temen, sudah gitu Terus, udah gitu temen, ngajak bisa temen, temen, temen, temen, kamu ngajak temen, temen, temen, temen, temen, temen, temen, temen, temen, temen, temen, temen, temen, Apa namanya? temen, temen, Serius, serius? Bukan hanya udah, oh, serius loh. Lo ingin apa? Ingin cepat nikah. Bukan, terus Aku tanya alasannya kamu Ingin cepat nikah itu apa? Karena kamu pengen ada tempat pulang. Terus? Ya maksudnya tempat pulang itu bukan rumah, harus dapur. Tahu, aku juga. Tapi kamu mah mama ngomongin rumah. Ya nanti aku bikin rumah dan istana terkaitnya, cang. <tuk> <laughs> uh, terus apa lagi? Ya udah nena Satu-satunya itu salaman, salaman. Dia, oh yang deal? Nanti yang Kita tuh salaman, ya? salaman, salaman, Tadi aku minta foto, Itu kan? foto bareng ibu. Betapa, buat ngirimin ke grup keluarga. Foto, selfie. Terus foto tangan kita tuh di foto kayak gitu. aku nah, foto tangan dia, ya. di foto. HP Xiaomi aku Itu malah. aku bawa HP Xiaomi Nah aku kan gini ya Pertama tuh kan pake jaket ini kan Pakai jaket ini Terus HP aku itu Xiaomi yang disini sini ya kan? Samsung di atas aku ngeluarin ini kan itu larinya kan? ternyata kamu pakai iPhone Saya kan? iphone anjing iPhone Nah ya Gingsin mualnya bobo-bohan bawa bobo kamu ke HP Xiaomi deh karena sudah tidak seperti ya, kaya kita daerah era dia ini HP Xiaomi, udah ada gitu teh, belanglah catatan lagi kita tuh iya kan? Catatan, catatan, catatan, seringlah catatan. Ya. Hmm. Aku teh, aku teh, aku mau orang ini, ini, ini gagal. Aku teh, so, so, ini teh, so apa, so, so apa namanya? Dia apa apa, so apa apa, padahal anjing, anjing, nah, anjing lah, anjing kian lah, Gitu. kita tuh sempat dari situ tuh sempat kandas dulu kandas ya kandas dulu karena waktu itu teh uh, ya, aku uh, nggak balas wa kamu telepon nggak pernah diangkat nggak respon lagi ya. nah, terus aku tuh penasaran kan jalan aja ke Jarut jalan ke Jarut ya, ngejar ketemu nah, ngejar ketemu di tempat nasi padang dia ya, yang minta putus karena nanti pusing? nggak gitu ya kan pusing ya? Detek. ih baru pertama kali terus pertama kali gua diginiin sama cewek aja di kiki ayam Karena pernah respect detek. ini baru satu kali lah alasan alasan alasan gua sayang sama Doi. Salah satu orang yang ngewaikin Mulai seorang Giwang Himawan Pernah salah ya Haji, naun sih gitu ya Dia awalnya Ini pengaruh petang HP Ain Tapi di di sepadan tadi Sebenarnya awalnya bapak bakal mau beli sekali Kurang beli gelis Kecuali lucu, mau lebih gitu dari teh Kita udah gitu Sok kamu pulang duluan suka oh, kamu aja, suka so, kamu. udah so. aku teh ya, lihat mukanya, terus mana belum makan, nasinya teh belum disentuh kamu sekali. Hmm. tiba-tiba kan mas? ya, yes. sudah pulang aja. dah, ya aku teh pulang, dah lila so. soh hmm. keluar makan, malas. terus dari situ udah lama lagi kita nggak ketemu ya. tau tau kamu nggak ke Bandung? Bandung, ke Bandung, nah, ke Bandung. Kucuk, kucuk, kucuk. ada ada ke kantor iya karena disuruh kan kita emang awalnya mau jadi partner kerja ya, bener, bener. udah ya aku sempat lewat dulu kan anggap aja kemarin itu kejadian kemarin tuh nggak ada hmm. ini iya ya, terus dia bilang kita biasa aja ya aku nggak mau apa? punya mantan hmm. Hmm. emang kejadian lo sekarang kejadian sekarang kamu bukan mantan ya, mantan kan mantan dulu mantan pacar sekarang jadi iya oh, terus Udah gitu ya ada pas ketemu tuh di apa tahu nggak di ruangan yang di luar itu bukan ruangan yang di Indonesia yang dalam iya tahu yang di luar terlirik-lirik ayo jembel jembel ya Kecil Cina kecil kemannya melihatin gitu. dia aku melihatin dia ini sampai keringetan <laughs> keringetan kelihatan kelihatan ini apa sih gugup namanya mana? ngomong biasa aja, biasa aja. mau, udah biasa. Jadi kamu yang gak biasa. Tahu enggak nama, nama aku itu pas di meja kerja itu kan gak pernah disebut. Asli. Benar-benar. Terus main buat apa? Anissa, Nisa, Ini siapa Nen-Nen Aku mau dilewat lagi. Geraci kamu teh. perasaan Udah gitu deh Kadang aku biasa aja gitu loh Nah udah gitu teh Ada satu eventnya Iya Dimana di malam hari itu Pas malam-malam Mau berangkat ke sore nah, mau ke hotel oh. ke hotel dia ada event nah, dia tuh ya. ganjen gitu Ganjen aku lagi, gak, aku lagi ngedit video waktu itu kan lagi ngedit Iya tapi Terus karena ada sesuatu ya. Karena aku yang... bilang gini eh mama kamu aku lo hmm. kayak gini gitu kan kamu terus penasaran? Yang, aku tuh penasaran ya tapi penasarannya tuh, tuh gini coba sini liat coba sini liat pegang pegang gini apaan si cewek gitu kan pegang pegang gini, gini kan Kau udah udah nggak ada ini nggak ada apa namanya nggak ada ini gini bukan kan itu kalau aku suka mana mungkin aku berani gitu karena aku udah ya udah biasa ya, ya, ya, ya, itu ya, kamu malam. Udah, udah gitu teh uh. di... kita uh. uh, gitu. jadi dari situ mulailah udah biasa udah bersemi lagi di situ kita uh. uh. uh. mulai bersimi kan dari situ belum Ada ktp lagi kedua. Nah, nah aku mau lihat hpnya, mau blokir kontak mama. Nah udah gitu teh. Pulangnya aku diantarin. Nah dari situ pas pulang diantarin. Pas waktu deket-deket lagi pas diantarin. Pas waktu aku malam-malamnya mau. Kita kita tuh di mobil tuh mincang-mincang dong, kamu mau aku, kan? ya, malam aku ke kondangan? Iya, itu malam-malamnya aku ngajak ke kondangan. Di, mama, mobil dulu. Ya, di mobil dulu iya di mobil iya terus aku pegangan tangan pegang tangan kamu pas turun kenapa kamu megang-megang lagi? karena waktu Sudah itu kan, kan, kan, kan, kan waktu waktu dari kantor lagi. itu waktu kamu minta ngeblokir nama kontak mama sini kok udah sebenarnya udah ini kamu kan udah ngetaing cinta ini oh. aku tegak iya ya. Oh iya, lagi. Enggak, enggak ngerti cinta Kenapa apa kamu? Disini? Enggak, kenapa kamu? Iya kan, gitu kamu bener Jadi? Hmm. Hmm. Oh, tapi kan aku mau becanda Iya, becanda, kamu banyak becanda hidupnya Nah, udah gitu hmm. ke, Apa namanya? Ngajak hmm. ke Ciamis, ngajak kondangan Yah Terus dikibulin lah, siang-siang nanti Ulang, siapa-siapa mau mobil, terus dia ngajak Dimana si Siva? eh uh, mana aku di depan gang pesan, pesan eh depan pesan di depan eh emang ini eh, aku emang? udah di depan, emang mau kemana? ikan eh, kan udah janji malam itu uh, mau ke ceramis ih kirain bohong, kan boblok cina ini ah ini jelasin nih, ih jelasin oh, sih, ini gak sebenernya luah gak semua kayak, terus panggilah gak semua jas gitu ih kumah sih gitu sore sore enggak asok aja angges tidak nyepak angges jadi kecewa lah aku teh datang kendaraan sendiri yang kecil angin. nah terus ke tempat ngopi ke tempat ngopi aku tau di jajan tuh tiba-tiba ayam tuh nge-WA kalau mau masih lanjut atau ma atau masih kenal sih nah. sini sebelum jam 7 jam 7 malam ah waktu oh. kapan? jam, jam 6 yang oh. ya 4.5 jam 7 oh. nah. amig sini ini saya yentung kalau masih mau kenalat A Apaung, mau terus aku kamu enggak emang enggak kesana kan kesana aku sama Purna oh iya yeah. aku lagi makan buru-buru tapi oh, yeah. kenapa ya aku nggak cinta tapi takut gitu tinggal di nah udah gitu aku jamis nah pulang dari Ciamis nih ceritanya orang Ciamis aku orang gus gus tubuhnya ah bayu nengalung sih nggak ada yang gitu nih gus tiba-tiba anjing ngawe pulangnya mau kesini enggak kan kamu ngajak dulu malam besok kita begadang bareng oh iya ditanyain wa nya cici orang teh atau teh orang teh ditanya kan balijeng lila teh mobil lte kurba urian itu penyanyi lila ini menurutnya jalan cikek menurutnya adalah penyanyinya mudang ya nih kan nah segitu teh datang wa terus begadang dari situ begadang sampai pagi ya. Obrol? Nah, Obrol, eh, udah, weh Nah, dari perjalanan itu sampai sampai Lebaran, sampai dulu Petri itu cinta kita itu bohong semua. Cinta kita tuh bokong nggak ada serius-seriusnya. Tanya aku nggak serius. Ya, dia yang serius. Aku yang serius. Nah, kurang ini seorang juang gitu, Anji dengan dua orang tuh penasaran kan? Enggak, gak nggak nyerah nyerah, Anji gitu. nggak nyerah. anjing kumaha itu, Anji kumaha. Anji nggak sampai dia takut sampai sampai siapapun yang hadang menerjang badai, badai sangat. Jadi ya, pertarungan. Semuanya uh. lah pertarungan. Sudah suatu itu pertarungan. Mungkinlah inilah jodohku Anji. Ya udah gitu, Teh Apa nih, aku ini dia, ngajak tunangan kan waktu itu hmm. Nah, dua kali tunangan itu ditolak, dikibulin Udah aku nentuin tanggal, setelah tanggal tuh Ini dua makhluk, ya, yang ngomong itu suatu waktu dimpa, diingat gak? Hmm. Aku makan apa ya, sushi dimsum oh, dim gitu ya Kalau oh, Eh ini di papatah hantai lain pikirkan hmm, ke -ke lu tapi lembukin mah cuman urang mah gak mung sih cuman inget sipurnya inget hmm. ngomongin emang cuman cuman kurang ya perjalanan ya kamu masih tapi urang mah mung sih cuman enggak kawin buru-buru ancik dari situ lah aku ngebatalin lagi ngebatalin lah sipurnya bawa motor tarik kayaknya nantriin ya. yeah. kamu ke Kampu, aku pulang kamu tahu aku ngamuk ke sini? Hmm. Aku juga nunggu lah, lah gak ya? Apa ini teh benar-benar berakhir? Terus udah kata aku juga. Lanjut lanjut, tapi jangan seru serius, -serius kayak pacaran biasa aja, woi. Nah, aku nggak mau kan? Ini nggak mau butuh kepastian. Biasanya cewek kan yang ya. kebalik. sama... ya, kan, minta kepastian ini coba kebalik kembali. Balik lah soalnya cuma kayak dibuang-buang waktu. Iya, kamu tadi bilang buang-buang waktu. Jalan oh. buang-buang waktu. Napa ya? Tapi nggak oke kenal kan? Oke okay sih untuk sementara waktu itu. Aku mau kayak itu. Ingin pengen tahu lah sejauh mana gitu kan. Uh, apa namanya? Oke okay, dengan apa namanya tesnya gitu sering perjalanan waktu ini, ada salah satu momen dimana mungkin dia udah nyerah. Kita nyerah sih kayak, ya udah lah, tuh kamu juga baik, terus bener-bener gitu, terus ee... Nijar-nijarnya udah. Wah. Ya. itu yang membuat kamu hati kamu dulu terus selalu ngajak baik. kebaikan nah. <laughs> daripada itu burukannya. nah udah gitu teh kita tentuin Apa nih? kamu teh ngajak ya ketemu keluarga kan iya aku langsung bilang kalau mau serius ngelir ke rumah sama keluarga kan enggak aku liat ya mama terus mama yang minta ayam datang ke rumah ngobrol keluarga hmm nah udah gitu teh eee kita tuh gak ada rencana buat tunangan ya gak ada ya. mulai menikah nah, karena saya ini menikah cuman waktu itu bapakku kori buat ya apa harus menang cincin lah gitu lah ngeliat gitu sampe terus ya. terus yang nentuin tanggal pernikahan itu kita Ya, kan? Bukan orang tua. Ya. Nah, udah bilang eh, tapi masalahnya banyak banget. Banyak ya. banget. banyak banget. Jadi per cerita, ya. gak gak song, eh. Jadi perjalanan selama tunangan juga, wah luar biasa. Ya, kan? Sampai H dua juga kan? Masih banyak. itulah cerita perjalanan kalau diceritain indera. wah lama banget. banget sampai 40 menit bisa lebih Tapi... oke okay, guys gitu aja jangan lupa subscribe channel Himawan, follow tiktok Himawan, Instagram diwanghimawan uh, sampai jumpa lagi di hangout berikutnya